Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Desus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terup tentunya seputar Ayu Ting, Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan berita berita terupdate terup-to-date mengenai kegiatan Ayu Ting dan juga kesehariannya Informasi agar bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang heboh pemirsa Para fans Ayu Ting Ting dan juga para fans sebelah yang konon katanya yang masih belum move on Gara-gara skandalnya bersama dengan salah satu artis papan atas juga nih Malah melibatkan nama Ayu Ting Ting yang memang selalu diam tanpa banyak bicara Dan Bertempatan dengan Hari Bahagia Anak Presiden yang memang seorang yang humble dan juga humoris Kaisang dan juga Erina Mendapatkan sorotan yang sangat luar biasa karena mengundang beberapa artis bagian tanah air dan juga orang-orang penting di sekelilingnya. Yang menjadi sorotan Faradeti dan juga fans sebelah adalah kehadiran dari pasangan Rafi juga Nagita Slavina. Yang Bang sudah sangat dekat dengan anak presiden tersebut dan di sini ada satu artis yang tidak terlihat. Beliau adalah Ayu Ting Ting dan di sinilah perolokan itu terjadi. Salah satu fans dari Nagita dan juga Rapi mengatakan bahwa Ayu Ting Ting halus dan tidak diundang ke pesta pernikahan sang keel namun banyak sekali kegiatan Ayu Ting, Ting yang tidak bisa dia tolak dan hindari. Jadi harus memilih salah satu. Jadi Ayu Ting Ting memutuskan untuk tidak hadir di acara pernikahan KL Sang Putra dari Presiden Republik Indonesia tersebut. Itulah yang menjadi pembulanan para fans sebelah yang memang belum move on. Dan tanpa diketahui, nulur Rager Rostami kaki tangan dari Ayu Ting Ting yang setiap hari menemaninya mengupload foto dengan pernikahan kaisang sang untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah alasan Ayu Ting Ting. Tidak hadir dalam pesta pernikahan Kaisang Putra dari Presiden Republik Indonesia Inilah klarifikasi dan juga foto undangan dari Kaisang untuk Ayu Ting Ting Lah iya, hehehe bentrok sama acara kita ya Goyuk Dalam surat tersebut bertuliskan Kaisang dan juga Erina kepada saudara Ayu Ting Ting sudah jelas di sana nama Ayu Ting Ting Karena kesibukan dan juga berbentrokan dengan acara Aikika Sang Adik, Ayu Ting, Ting memutuskan untuk tidak hadir di acara Kyle Sang. Dan ternyata ketidakhadiran Ayu Ting, Ting memancing fans sebelah untuk bisa berkata si inaknya. Seakan Ayu Ting Ting memang artis tidak laku, dan artis yang menghalu ingin dia undang ke acara Presiden. Salah satu akun yang mengatakan Ayu Ting bilang aja, "Takut ketemu Nyonya dari bukan fans." ordinary dari ya, juga ya. dari rookie, takut ketemu Nyonya terus jadi cicak jeli dua dari lang lebih milih undangan ke presiden lah kalau memang dia undang dan juga dari fans sebelah nih yakin diundang, ayo tunjukin undangannya kan selalu serba pamer ayo bala jair, suruh tunjukin biar nggak disebut halu yo bro, lu kan paling berani suruh tunjukin kalau bener, ayo nongol bala jair, udah gue tunjukin ke balajair undangan sunatan masal warga yang tinggal di gang sampit, aja iya iya, tidak-tidak pakai ngarang ngehalu, nggak mau kalah, pengen banget terlihat keren ditunggu pamer. Itulah sebagian omongan yang dituliskan oleh tim sebelah karena Ayu Ting tak hadir di pernikahan saat Gak datang salah nanti datang juga salah. Padahal dia cuma jawab pertanyaan wartawan apa salahnya dia mantengin acara keluarga. Nah no, udah di spill undangannya sama asisten teh Ayu. Abis ini mau cari-cari apalagi kesalahannya? Heran mau tahun ini tahun gak bisa move on iya liut berebes gimana masih pada ngoce hayu tinting halu diundang kenikahannya anak presiden masih pada ngoceh hayu tinting gak datang karena sebelah wah wah banyak sekali nih ya ocehan dan juga omongan farah fan sebelah yang sangat luar biasa seterwati ikut posting karena ikutan gedeg sama hatersnya ayu yang selalu bawa-bawa nama ayu berarti ayu tetap nomor satu is the best day tidak pernah ikut-ikutan apa-apa semangat Ayu apapun yang kamu lakukan itu sudah terbaik Ayu Tinting tulis setaruh hati yang gede juga nih sama fans sebelah yang berkata kurang baik kemudian juga dari ini pasti bilang Ayu sengaja nggak mau pergi karena menghindari sih itu padahal karena Ayu ada acara di rumah acara anak Syifa mereka yang mulai nanti kalau dibales mereka kepanasan sendiri lihat aja Aku juga greget banget ya, no hard feeling buat Kak Gigi, tapi fansnya itu loh, kok sampai segitunya benci sama Kak Ayu? Dia sanggup pautin apa-apa dibilang kalau Renz ada acara. kak ayu story matanya sembab laba lah gitu lah ya. Buat fans sebelah malu gak tuh? Hahaha ya kali Kak Ayu post undangan nanti kira-kira Nora. Lihat kan, ada undangannya orang hampir seluruh artis diundang kok. Malu gak tuh fans sebelah Bapaknya selalu semangat nih untuk Ayu ting, ting Apapun yang dilakukan Ayu Ting, -ting Pastinya selalu dipandang salah nih oleh fans sebelah Walaupun Ayu diam tetap aja salah ya Tapi Ayu selalu memberikan yang terbaik nih untuk para fansnya Dan Ayu tidak pernah memberikan statement-statement Yang menjerumuskan seseorang terhadap perilaku yang kurang baik intinya, air tinting selalu berperasaan baik terhadap siapapun, apapun dan siapapun yang memadai jelek air tinting semoga mereka bisa sadar atas perilaku yang dilakukan. Oke sahabat dan di sini juga air tinting selalu berpikir positif banyak sekali kegiatan yang ia lakukan selain memikirkan para haters air tinting selalu sibuk dengan pekerjaannya selalu lancar rezekinya karena selalu sayang dengan keluarga, apapun yang terjadi di luaran sana, semoga menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk ayu titik agar selalu semangat menghadapi ujian dan juga cobaan yang diberikan oleh Subhanahu Wa Taala tetap semangat untuk ayu titik, terima kasih untuk Nurul Nururagir Rustami yang selalu ada dan selalu bisa memberikan ketenangan untuk Farah fansnya, oke sahabat inilah informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang memang sedang heboh dibahas di Twitter dan juga Instagram, yang mengatakan bahwa Ayu Ting halu ingin diundang ke pernikahan anak presiden. Padahal, Ayu Ting sendiri sudah diundang, namun tidak dapat hadir karena menghadiri acara Akikah Shifa di rumahnya. Ayu Ting mementingkan keluarga nih, pemirsa, bukan berarti ia tidak menghormati Bapak Presiden kita, tapi ayo memilih keluarga karena memang ia sangat sayang dengan keluarganya oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali Mimi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh